pakai okay, topi topi siapa nak Santa Claus topi Santa Claus. So, rencananya kami hari ini mau uh -huh. buat mau buat apa nak? Christmas tree mau buat pohon Natal, yay! bahasa yeah. Indonesia pohon Natal nak. nah biasanya kan pohon Natal itu di uh, dibuat 6 Desember setelah hari I Santa. iya hari Santa kelas cuma minggu lalu aku sibuk kerja. iya Santa Claus. Ya, Cuma minggu lalu aku sibuk kerja jadi rencananya kami hari ini tuhan Ronald itu lagi keluar jadi kita tunggu dia karena cuma dia aja yang bisa buat Mama. Oh itu papanya udah datang jadi tunggu tadi tunggu papanya datang kita buat karena papanya Noah yang cuma bisa buat pohon Nata jadi cantik. Aku alih Papa. Anda sibuk ya Oke okay, ikutin terus videonya sampai habis dan. Nah pohon Natal kami itu udah semuanya udah dalam di sini, ini dia. Nah ini uh, pohon Natalnya semua bahan-bahan, ya perlengkapan Christmas tree-nya ini pohonnya, dan di dalam ini semua lampu-lampunya dan hiasannya. Nah jadi nah kalian sudah lihat kan tadi dia excited, papanya datang dan sudah lihat apa aja di dalam kotak kotak pohon Natal kami. Nah pohon uh, pohon Natal kami. Dadah! Pohon Natal kali ini hiasannya sama kayak pohon Natal tahun lalu. Kami malas beli hiasannya. Aku bingung tadi aku bingung temanya apa. Jadi udahlah pakai yang kemarin aja. Nah sekarang papanya lagi menuju ke atas. Kita mulai menghias apa nak? Pohon Natal. Pohon Natal. Ini dia bisa bilang pohon Natal. Oke, ikuti videonya sampai habis ya. Ya akhirnya papanya datang sekarang kita mau buat tunel lagi main sama papanya akhirnya sekarang kita mau buat pohon natal karena Ali buat pohon natal itu dia iya kan bos ya terus kamu tidak bisa sombong ya oke okay. lihat ya pohon natal kami nah ini buat dasarnya si pohon natal dan itu dia ngangkat itu dong ngangkat kotak itu kuat Noah iya enggak berat tidak Akhirnya bisa dibuat ya Akhirnya bisa dibuat ya Noah Iya Lama banget buat dasarnya doang hahaha <laughs> wow, lebih tinggi tinggi tinggi banget ya nak? iya oh. 75 years later. oke kita lagi mau buat daunnya ada iya iya jadi cara buat uh, pohon natalnya eh pohon jadi di sini kan ada warna. Wow, Jadi tinggal dikuncup kayak gitu aja, kayak gini ha. Jadi yang itu warna yang abu-abu. Jadi tinggal dikuncup gitu doang. Ah yang kuning yang kuning aja ya Noah. Iya. Yeah. Noah. Iya, yeah, enggak yeah. apa-apa sayang. Tapi yang kuning ke kuning ya Noah? Enggak bisa. Ini sesuwa. Ya yeah, yeah. memang. Jadi dikituin doang ha, dicolokin jadi dikembang-kembangin daun-daunnya gitu, kayak gitu. Gitu? Ya, buat mana? Bisa nggak? Bisa, um. ini tuh swar. Ya, dati swar for you. Zos desa, kaya ke, nih, tinggal dicolokin. Terus kita tinggal kembang kembangin Ayo, so, Ini buat kayak gini, ha. yang besar, ada yang kecil. Jadi ada dia warna kuning, tapi uh, kuningnya ada yang kecil sama ada yang besar. Jadi kita harus bedaik. Ribet banget. Di sini emang kuningnya cuma satu doang. Tapi hado. Oh my god. Just then. Years later. <laughs> Lagi sibuk buat ginian, aduh pusing banget. Ini masih gini doang, udah pusing. Gimana yang mau menghiasnya? Ini habis di dicantolin, nanti dikembangin. Something sama. Apa? Oh. Tunggu sayang, tunggu sayang. sayang. Kamu banyak salah. Nega, iya, itu kamu membuat salah. Papa How can the top bisa itu kan? That's kamu salah, salah kan? Aku neka salah. Oh, kamu nggak salah. Naga. Kita duduk aja karena papanya aja yang buah. Semung menghias natal padahal belum katanya sudah selesai selesai hanya buat dicantolin belum selesai total habis ini baru dikembang-kembangin Nih mbak, ini baru kita kembang-kembangin dianya <tuh> Dia bilang tidak bisa tapi dia malas <tuh> <tuh> <tuh> Hasilnya itu, hasil aku seperti ini coba Makanya aku langsung nyerah gitu Jadi aku bantu dia nah, Setinggi itu pohonnya Just then. Flap, flippen, flippen, flippen. Kijk, in die tent ja, kijk eens naar de school. Zitten Klaas aan Pieter. Ja, kijk maar. eens. Ja, maar je zit al lang met een gat en Alle voor mijn toys! Alle voor mijn toys! Echt niet. Kita lagi buat uh, menghias bola-bola, bola-bolanya. Bola ya ini dia yeah. lampu Natal kami yang hampir jadi. Wow. Natalnya sudah selesai. Nah, lifo, papa, Dan kita siap. lagi menghias itu. Papanya lagi pakai topi Santa Claus. Nuanya sibuk. Ya lihat ya. ya si, <laughs> dia bantu papa. Oh iya ya. Oh my God! Gasku cuma ngapain ini? Cantolin ini Makanya lo mau help Kita cantolin ini aja, nak Lo kasih papa Apa? Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh Terima kasih telah menonton video kami Dan akhirnya pohon natal kami <laughs> Dan akhirnya pohon natal kami selesai Taraaa Ini buat ratanya Yang lakuin ini sebenarnya bertiga Noah, aku, dan papanya Cuma kebanyakan yang lakuin semua Yang dekorasi semua yaitu Adalah papanya, Cung. Ya karena mau mama. Ya. karena karena ya, cuma papanya yang pintar ngedekorasi dekorasi yang Natal semuanya itu cuma dia dan membuat pohon Natal ini dari terang sampai gelap dan bener-bener itu susah banget. Eh. Dan mungkin setelah ini kami nanti buat video buka kado pas Natal atau malam Natal. Nah, kadonya belum dibuat karena keburu capek. Nah, terima kasih ya kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan video kami berikutnya. Dadah.